Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh World Cup. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh yang oh uh, kompilasi oh ke oh oke okay. Benzema oh woi cool yang gokil epic goal Benzema Go. oke okay, ini Bape Bape oke okay. Bape Bape bro Bape Pe Pe Bape lagi ini lawan mana ya upah saya uh, dalam permainan FIFA World Cup Qatar 2022 ini saya terakhir sampai babak final itu melawan Spanyol skor imbang satu sama tapi jadi dengan adu penalti adu penalti, skor terakhir itu 5-4 kalau nggak salah 5-4 Mbappe Mbappe Mbappe Bro caranya beli Mbappe itu gimana ya? saya dari dulu sampai sekarang beli Mbappe udah apa, ngeluarin koin banyak tapi gak dapat salah suli saya ternyata, itu salah suli oke, juara, wuhuu FIFA World Cup Qatar 2022 saya cuma tahu nonton ketika dapat pialanya ini seperti ini oh, 4-3, bapak apa hasil akhirnya 4-3 skor awal 1 sama uh, nggak sabar mau dapat piala Biala FIFA World Cup Satu, dua, tiga Prancis! Champion! Oh, French Champion! Champion, champion, champion, champion, champion Atau nggak bisa bahasa Inggris? Oke, okay, kita klik lanjut Okay, pakai tadi aku vocal, Kak. Dapat siapa nih? LM. Samiri. Amiri. Amiri, Samiri itu dajal, cowok. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, pakai barang. Oke. Okay. oh aja nah terbuka kamu meraih level 23 3, saya levelnya masih rendah ya bro oke okay, Francis juara Francis champion oke okay. nggak dululah lah nggak main lagi dulu saya baru kelas profesional di sini uh, naik selanjut ke kelas dunia oke okay. claim paket mesin harian klik paket misi harian oke okay. permata oke okay. klik lanjutkan pencetak gol kredit program cebung itu yang suaranya yang nyereng itu kayak gitu ya bro cebung gitu ketika kita kita bunyi mak cebung klik barang jebung punya. klik barang jebung jebang jebung jebong oke okay, baik lagi ada apa lagi bro star pass oke okay. jebung <tik> <Klik -tik. tik> kalau paket barang bunyinya kan jebung jebung oke okay, penyelesaian back gegen back kita apa lagi nih oke paket hadiah Rp750.000 coin oh, atau coin lagi oke ini apa lagi hadiah bonus hadiah utama keluar nih mahal-mahal banget bro saya nggak punya ininya nih apa namanya mata uangnya nggak punya padahal saya pengen beli Mbappe nih, pengen beli Mbappe sama Messi mata uang poin jam yang dua, kamu tidak mencukupi alamat jang, ya udahlah kita tutup aja, daripada nggak cukup malu-maluin ya bro oke Star Pass apa lagi ini Star Pass? Star Pass